Hola Dreamers, sebalik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Cancer Dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Cancer Kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan Kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 Disini, aku menanti akan hadirnya dirimu. Wahai kekasihku, waduh, waduh, waduh! Kayaknya puitis banget deh, Kak. Ya, disini aku lihat kayak dia tuh rayuannya maut. Ya, rayuannya bener-bener memancing banget, memancing kamu. Ya, di sini. betul ada kaitannya ke arah Pisces atau sesama Cancer, tapi lebih ke arah Pisces ya, karena... Kalau dari imajinasi gitu ya, kalau dari rayuan-rayuan itu kayak dari Pisces itu, rajanya gitu kan, ratunya ya di sini. Kemudian ada temperance kaitannya dengan Sagittarius, kemudian ada Queen of Wands ya di sini, bisa jadi Leo, kemudian juga Aries, kemudian ada dari Sagittarius ya. Kalau dari kartu di sini yang kelihatan uh, ada banyak hal, ya sebetulnya ada banyak hal yang benar-benar bisa untuk dikomunikasikan. Ya, sosok ini tuh dia pengen komunikasi dengan kamu, dan di sini komunikasinya tersebut mengenai hati terdalamnya gitu ya. Kepada kamu, tiba-tiba aku jadi keinget udah lama banget gitu ya lagu Siti Nurhaliza dengan judulnya itu, Betapa Aku Cinta Padamu, gitu ya. <laughs> Udah lama banget, biasanya Alvin dulu-dulu uh, gitu ya, selalu nyebutin itu gitu loh, di tiap pembacaan, ya. Uh, di beberapa zodiak gitu kan. Nah ini kemudian terjadi lagi. Jadi yang aku lihat di sini, bisa jadi dianya itu twin flame ya, karena di sini energi apinya lumayan lumayan keras banget, itu kan ada dua tuh kan, twin itu kan dua ya, biasanya, uh, jadi memang ada keterkaitan gitu ya di sini juga ada dua nih ya, ini anjing, ini wolf, serigala, nih yang tengah-tengah itu mungkin orang ketiga netral gitu ya, jadi yang aku lihat di sini bisa jadi memang itu dari hati yang terdalamnya dia gitu loh. kayak dia udah merenung merencanakan gitu kan terus kemudian oke okay, ketika aku bersama dengan kamu aku pengen kayak gini kayak gini kayak gini aku ada pengen mewujudkan ya ketika bersama dengan kamu seperti ini seperti ini seperti ini bahkan yang aku lihat di sini bukan yang nggak mungkin dia itu ngomongin pernikahan gitu loh dengan kamu ya Uh, bahkan sering sih yang aku lihat, ya, rasa-rasanya sih sering gitu, loh, sering banget ngomongin tentang pernikahan, ngomongin tentang gimana kalau kita berdua nanti gitu, uh, gimana kalau nanti kita tinggal bareng kayak gitu, kayak gitu ya, yang aku lihat. Jadi, memang ada kaitannya ke arah perencanaan-perencanaan uh, ya. Terus, twin flame-nya ini di sini normal, uh, twin flame-nya normal, kadang ada hal-hal ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau hal-hal yang harus dipecahkan terlebih dahulu gitu ya uh, solusinya gitu kan uh, mencari solusi dari hubungan ini kadang juga terasa banget bahwa hubungan ini cocok gitu loh. dari hati ya dari hati yang terdalam kamu pun ngerasa cocok gitu, yang aku lihat ya jadi memang naik turun ya, naik turun, tapi naik turunnya asik, kayak kita lagi mengendarai, misalkan uh, kincir angin gitu ya uh, terus kemudian juga bisa juga dari hal-hal yang lain gitu ya uh, ada kaitannya ke arah sesuatu hal yang membuat kamu itu menjadi Uh, seneng gitu ya seneng terus kemudian nanti ada jengkel tapi kembali seneng lagi gitu ya yang aku lihat naik turunnya memang asik gitu loh asik banget gitu bukan yang naik turun sisi emosional kayak sakit sakit banget gitu ya enggak nggak yang kayak gitu uh, enggak kayak gitu sih tapi lebih ke arah jengkel aja gitu loh kalau kalau paling-paling jengkel paling paling parah gitu ya yang aku lihat di sini. Tapi selain dari itu, yang aku lihat biasa aja, ya. Dari dianya kayak uh, biasa aja, cenderung maju, ya. Dari kamunya juga menyambut baik dari apa yang dia uh, lakukan, gitu ya. Apa yang dia inginkan ke kamu, dia menyambut baik banget. Kamu, ya, kamunya menyambut baik juga, gitu maksudnya. Dari kartu zodiak, kita lihat di sini, ya. Kartu zodiak ada. Virgo di sini. Kemudian ada Venus, Venus ada kaitannya dengan Taurus, kemudian juga Libra. Ya, ini zodiaknya untuk beberapa orang aja ya, mungkin bisa resonate gitu. Untuk yang lain enggak harus ya. Kemudian ada The Moon, The Moon dua kali loh Kak ya. The Moon dua kali. Jadi yang aku lihat di sini bisa jadi sesama Cancer, bisa jadi di sini, dengan Pisces, bener-bener dengan Pisces, gitu kan? Yang aku lihat, ya, syahdu gitu loh, syahdu dan bener-bener. Makanya, ada ikatan kuatnya itu karena sama-sama anak-anak air gitu loh, ya, sama-sama ada elemen air. Kalian punya elemen air, misalkan kalau dari Sio, ya, kalau dari Sio kalau mau tahu gitu kan, dianya itu dekat-dekat atau mungkin ya, bersio. CEO-nya apa, terus elemennya kebanyakan air, gitu. Jadi yang aku lihat makanya di sini dengan kamu ibaratnya kayak cocok banget, gitu ya, cocok banget. Walaupun walaupun Twin Flame itu ada kaitannya dengan api, gitu ya, tapi kalau dari elemennya di sini aku lihat lebih ke arah elemen air, gitu ya, liquid, gitu. Jadi elemen-elemen cair, gitu ya itu yang kelihatan banget di kartu dan nanti bakal bakal ketemu sih mungkin 3 bulan ke depan ya atau tiga minggu ke depan bisa jadi udah udah ketemu atau ya udah bertemu dari minggu minggu sebelumnya juga bisa jadi oke itu yang kelihatan di kartu ya bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya